sumpah ku mencintaimu sungguh ku gila karenamu sumpah mati aku cinta sesungguh Aku Para yang lain mati rasaku tanpamu Henti nafasku karenamu Sumpah mati aku cinta. Selamanya Sumpah Ku mencintai Sungguh Henti nafasku karenamu oh. Sumpah aku mencintaimu Sungguh ku gila karenamu Sumpah mati aku cinta